Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, lesti lovers, bila lovers, serta lestar lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mbak YouTube channel Diva TV. Bang Mindo akan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat secara leslar tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini alhamdulillah para sahabat ya tepat tanggal 24 tentunya ini adalah hari kebahagiaan buat seluruh para fans dunia leslar sahabat ya yang mana kita merayakan Tentunya ke sepuluh monseerilah Lesla sahabat. Ya, alhamdulillah selalu tentunya diberikan kelancaran terus untuk perjalanan cinta dari Lesti dan Rizky. Bila yang mana kita semakin bahagia dan bangga, anjing persahabat ya. Tentunya di 10 man seri Leslar kali ini Kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Kak Rizky Milar Yang mana semalam tentunya mengunggah kabar baik Tentunya persahabat ya Fosingan foto priwet Lesti dan Rizky Milar di Instagram pribadinya persahabat, ya Seperti ratu dan raja nih persahabat ya Membuat kita semua heboh Semua merinding, semua terharu Melihat dan mendengar kabar baik langsung diucapkan oleh Rizky Milar yang mana mengatakan bahwa beberapa bulan lagi akan menjadi pasangan suami istri, Pak sahabat ya kita tentunya terharu banget melihat dan mendengar kabar baik dan kabar bahagia ini mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai hari-hari nanti, amin ya robbal alamin. Dan dalam postingan rizky bilar di sini banyak sekali komentar, respon dukungan serta doa dari teman dan tentunya sahabat serta para fans. Ada komentar dari Bang Eno nih para sahabat. Ya ini cute banget komentarnya Akhirnya seumur hidup gue bakal punya Dan pakai jas untuk pertama kalinya Mudah-mudahan gue diundang Ini cute banget komentar dari Bang Eno Para sahabat, ya <gifat> Ada juga komentar dari Ketua Leslar Pusat, yaitu dari Teh Fitri Karlina, bersahabat mengatakan dalam kolom komentar, "Ya, Masya Allah, selamat Abang Bi, dan tentunya Dedek LST Kejuara bismillah, semoga dilancarkan. Bangga dan terharu bisa ikut kawal sampai halal ini. Tentunya suatu kebanggaan juga, bersahabat ya. Banyak orang-orang terdekat, banyak orang-orang banyak hebat yang selalu mensupport buat hubungan idola kesayangan kita." tentunya di sini ada komentar yang sangat spesial banget ya persahabat ya, yakni dari calon istrinya Rizky Bilar ini berkomentar di LST mengatakan Bismillah et Rizky Bilar. Tentunya ini suatu kebanggaan juga, suatu kebahagiaan buat kita mendengar tentunya komentar dan melihat Leslie Kejora mengatakan Bismillah persahabat ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai menuju ke pelaminan. Selain Abang Bilar memposting dan memberikan kabar bahagia buat kita semua para fans ya Tentunya kita mendapatkan kabar bahagia juga dari Ayah Kejora nih Pak sahabat ya Tentunya di sepertiga malam Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto yang sama dengan berbaju Bang berbeda Pak ya modelnya beda nih versi terbaru langsung diposting oleh Ayah Kejora calon mertua dari Rizky Bilar Kita lihat persahabat ya Aduh, di nya luar biasa banget Ini adalah suatu kebanggaan juga Dan kebahagiaan yang kita dapatkan persahabat ya Tentunya jam 2 pagi Ayah Kejora memposting Postingan foto Lesti dan Rizky Bilar Memakai baju adat Minang Ini luar biasa banget Kabar baik akhirnya kita dapatkan juga Dari Ayah Kejora persahabat ya Tentunya caption dituliskan Tentunya captionnya apa ya, aduh, bikin penasaran antara traveling pas ya, apa sih yang akan ditulis oleh Ayah Kejora untuk Lesti dan Rizky Bilar Sontak banyak sekali respon dan tanggapan serta komentar dari banyak orang pas ya, dalam postingan terbaru Ayah Kejora ini Ya, ini tentunya komentar ada dari Bang Putra Siregar. Baru sahabat mengatakan, ayah jam 2 pagi Aduh, bersahabatnya ya <laughs> Jam 2 pagi mengunggah Sebuah postingan foto cute, foto manja Dari idola kesayangan kita Ada juga komentar lain dari akun Leslalovatix nih, para sahabat Yang berkomentar, inikah Yang disebut vitamin seperti malam Wow, persabat ya Ini adalah sekalian doa Dari calon mertua untuk tentunya calon menantu idamannya persahabat ya Selanjutnya ini komentar ada dari akun Naslar History Disitu mengatakan Masya Allah calon manten sehat-sehat ya Bismillah semoga lancar sampai hari hanya Amin Selanjutnya, para sahabat, ada komentar dari akun HP Rakyat Kota Sultan di situ berkomentar Selangkah lagi, Ana, langgung jawab ini Aku serahkan padamu, sayang dan lindungi putri kecil Kesainganku, aduh manja dan hit banget Para sahabat, ya Bismillah, selangkah lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan Yang sesungguhnya tentunya Lesti dan Rizky Bilar bisa bersanding di pelaminan Dan tentunya, para sahabat, ya Kita akan mendapatkan Tentunya kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar doakan, dan support serta dukung terus persahabat ya, tetap kompak, tetap solid untuk selalu mendukung dan mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar sampai menikah pun. Tentunya kita harus jadi Leslar sejati. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, barokah, amin, ya Robbal 'Alamin. Dan mudah-mudahan hari ini juga para sahabat yang kita mendapatkan tentunya kejutan-kejutan spesial di hari Monser yang 10, para sahabat ya. Tentunya kita pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini loh informasi di pagi hari ini, para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, meminucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.